Alhamdulillah guys Panen yang ketiga kalinya Tahap ketiga Ih Pakane sapi, Pak sapi. sapi, sapi. Kesel rasa wah, iki minanter ya. wih. <auxiliary> <you>. <Joan> <lling> rakis ra lur rapi tahun ping 3 Pop, populasi 500. 500. 500. 500. Tapi 500 Setiap panen. Target 25 kilo Pak ya? ya. 25 kilo berarti 25 kilo dengan harga 600 sekitar 15 juta, 15 juta kali tiga. 4 45 juta ya, Pak Jo. Okay. 45 juta modal sekitar 10 juta. Modal 9,5. Di sekitar 10 lah. Iya, 10 lah. Berarti bersih bersih ya 30. 30 35. 35. Iya, untuk beli... itu. sapi, Pak. Beli sapi? Iya, itu. Oh, iya, Pak, iya. Untuk modal beli sapi. Oh, oh, bisa beli sapi. Petani <laughs> timun bila bisa beli iya, sapi, bisa guys. Beli sapi, Pak. <tuh> Beli tapi 2 Sekarang sudah jadi 4 pak Jadi 4 ya. uh. Lahan luas lahan Sekitar 20 x 20 pak Iya betul 20 meter x 20 guys. Menghasilkan 40 juta, 45 juta dalam setahun Bersih 35 juta Iya betul Ini peta timun sukses Iya ini, Pak Kuncung Pak. Pak Kuncung ya? Iya, Kuncung Santoso Pak. Pak Kuncung Santoso. Iya, rumahnya di... Tenggalek Pak ya? Ini Gunung Begang Pak. Gunung Bokang itu Tenggalek ya Pak? Iya, hmm. saya penghuni Gunung Begang. Gunung Bokang. Iya, danyangannya Pak. Hmm. Juru kunci? Juru kunci, ya betul. Juru kunci, Juru kunci Pak. Bijinya Pak, baiknya Pak. Waduh Pak. Mantas ya? Iya, seperti biji beligo Pak. Waduh. Ya ampun, Pak. Seperti biji bligo. Iya, <tuh> iya, iya. iya seperti biji. Wah, Allah, apa bligo Labu, Pak. Labu, labu, ya betul labu ya. Aku iki wong tuwek, Mas, ndak ngerti apa-apa ngono. Apa, Aku wong tuwek mikki pengen kau bocah-bocah kuwi nang ngerti ilmu. Sega ra panen entek modal e titik. Ora nglarani awak, misambi ngarit Makan makani pedes, Bu mas, Abi iki. Wah. Mbah ku mbuh nang lek takjak ora gelem pilihane ngarit ngono gampang ngono Marit sapi mbek, Mbah Mes. Lha terus, Mbek. Gitu, gitu, Mbek. Mbek. Mas daleme pundi, Mas? Mas dalam njenengan bundi. Ngaleh Pak kula. Ngaleh. Nggih. Gelek Pak nggih. Mun ing Trenggalek kenging Pak. Oke. Eh, mun ing Trenggalek. ayam. Guys, dagingnya buat POC Pak Jo oh, yo. oke okay, iya betul. Buat POC. Di yeah. dimasukkan kolam. Iya. Oke. Okay. Yuk kita nah, lihat. Petani timun. Bisa beli sapi Ini sapinya Uish. Ini sapinya guys Dua guys, tiga guys Kasih anak -an tuh Sambil tanam timun Panen berapa bulan sekali Pak Jo? Uh, 65 hari Pak 65 hari Berarti panen ya? 2 bulan Pak 2 bulan lebih 2 hari sudah panen Ya sudah panen Pak Nah ini yang sudah bersih ya? Ya itu, itu yang bersih Pak Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Udah, makasih ya, Pak Jo. Ya, Waktu -waktu makasih tembari, Semoga kakak. sukses. Iya, ya, banget. Tersebut.